Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saya berada di Dusun Dam Kasipahu Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Donggong, Tegara Barat. Di mana BWA mempunyai proyek yang namanya pipanisasi air bersih yang alhamdulillah eh, sudah dilaksanakan pemasangan pipanya kurang lebih 7 kilo 300 meter dan dinikmati oleh warga kurang lebih 350 warga yang menerima manfaat adapun hal-hal yang belum dikerjakan antara lain pembangunan empat bak di sumber Kemudian pembangunan bak penampung air kurang lebih 4 kali 2 meter persegi yang volumenya 32 kubik. Oleh karena itu, kami memohon kepada para wakil dimanapun berada untuk uh, bisa membantu menyelesaikan proyek pipanisasi air bersih ini yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Al-Quran, karenanya... Mari berwakaf di badan wakaf Al-Quran Insya Allah wakaf Anda menjadi berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh